di kabar pertama Persahabat kita lihat di sini ada kabar yang luar biasa masih mengenai lagu Insan Biasa. Selain tembus 5 juta viewers dalam dua hari. Lagu Insan Biasa juga Persahabat ya di Spotify ini tembus 46294 monthly listener. Wow. Spotify Lesti ini persahabat ya. Tembus lebih dari 400.000 ribu Montelay listener hari ini Ini keren banget persahabat Makin bangga, makin kagum Dimana-mana lagu Lesti ke trending Dimana-mana lagu Lesti ke bumi. Ini yang selalu membuat kita kagum Dan bangga dengan Lesti Masya Allah, begitu banyak Dukungan yang diberikan dari orang-orang baik Yang tulus mencintai karya-karyanya Berikutnya, para kita simak juga Ini salah satu bukti juga nih, para Ya Lagu Lesti booming di mana-mana Di aplikasi TikTok Di TikToknya Kak Santi Deni, para sahabat dia ya. Ini Masya Allah luar biasa Kak Santi Deni aja lagi demam banget Dengan lagu insan biasa Masya Allah untuk dukungan, support yang luar biasa dari orang-orang terdekat, dari sahabat-sahabat Bunles, kita makin bangga sekali. Luar biasa. Mudah-mudahan, para sahabat, Leslar tentunya selalu memberikan karya terbaik dan selalu memberikan kejutan bahagia untuk kita semuanya. Amin. Berikutnya, para sahabat, disimak juga. Selanjutnya kita lihat di sini ada momen manjang dari ya ketika di lokasi syuting. Bunda Lesti Gejora Ini manggil kakak nih persahabat. Dengan nada manjanya Bunda Lesti Ketika Bapak Bilar lagi ngobrol dengan Rangga Azok Ini Masya Allah banget nih Manjanya sama suami Sampai manggil kakaknya Sampai bercengkok di atas sahabat. Ini keren dan pasti Ini selalu membuat kita happy banget Luar biasa Kemudian persahabat selanjutnya Kita lihat di unggahan Kak Bibo Kak Bibo 14 jam yang lalu mengunggah video cipung nih persahabat Bayi terlucu setelah Fatih Kata Kak Bibo nih persahabat ya Wow Bayi terlucu setelah Fatih Berarti Fatih nomor 1 nih persahabat Namun begitu banyak ya DM dan komentar yang masuk kepada Kak Bibo Kita simak aja di slide berikutnya Kak Bibo mengunggah foto baby L Dengan bunda lastik kejora Namun kita salvok banget dengan kalimat Komentar yang tentunya diberikan kepada Kak Bibo disitu dikatakan bersahabat. Awas, titip Kak, nanti fans Cipung gak terima setelah Fatih. Mereka maunya Cipung dulu nomor satu, katanya. Itu bersahabat. Wow, kita lihat jawaban dari Kak Bibo. Gak ada nomor satu, nomor 2 semuanya lucu gemas. Tuh, bersahabat ya? Jawaban singkat, jelas, dan padat dari Kak Bibo. Tidak ada nomor satu dan 2 Dua-duanya lucu Dua-duanya sangat menggemaskan Semangat terus untuk Kavibo Mudah-mudahan selalu terjaga Selatu rahminya dengan lesnar Amin Berikutnya, bersahabat kita simak juga Ini ada momen ketika Papa Bilar main tebak-tebakan Dengan Rudy Salim mengenai lagu Insan Biasa Papa Bilar itu bertanya Para ya, kepada Rudy Salim Berapa viewers di Youtube Lagunya Lesti kali ini namun persahabatnya Rudi Salim menjawab dalam periode berapa lama katanya tuh dua minggu kata Papa Bilar kira-kira berapa nih dua minggu viewers lagu insan biasa langsung gercep ditebak oleh Rudi Salim lima juta minimal tuh persahabatnya feeling Papabi juga ini sama dengan Rudi Salim lima juta persahabatnya dalam dua minggu namun Gebrakan yang luar biasa dari Lesti Lovers, Leslar Lovers, Bill Lovers, cuma dua hari saja tembus 5 juta viewers. Wow, tebak-tebakan Pak Babi dan Rudy Salim ternyata salah nih, para sahabat. Ya, wshallah, alhamdulillah selalu bersyukur begitu banyak dukungan untuk idola kesayangan kita, dan kita lihat para sahabat begitu banyak tanggapan dan respon yang diberikan. Di antaranya dari akun Aisyah Syarah Sembilanyu mengatakan, Pak Bilar, Parudi Salim, tebakan Anda salah semua, padahal Bang Bikan tahu. Pasukan Lesa Lovers, Lesti Lovers, Lovers, kalau sudah turun gunung, langsung bergerak cepat. Katanya itu. Wow. Ada juga persahabatan tanggapan lain dari akun skor.po382 marketing mereka berhasil membakar semangat 45 perjuang streaming dan tanpa kita sadari ucapan mereka menjadi doa yang lebih lagi dari dua minggu jadi dua hari Masya Allah, Allah. ini keren banget sahabat terbukti di sini dukungan untuk karya Lesti emang sungguh luar biasa. Satu hari trending satu dua hari viewersnya sudah mencapai 5 juta viewers ini keren dan luar biasa. Mudah-mudahan bersahabat kita mendapatkan kejutaan, mendapatkan kabar baik dan kabar bahagia dari Lesti dan Bilar Mudah-mudahan juga bersahabat ya kita semuanya selalu sehat, bahagia dan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan Happy weekend untuk kita semuanya Selamat berakhir pekan bersahabat ya Mudah-mudahan weekend kita semuanya ini selalu diberikan kebahagiaan, amin